Halo everyone, Assalamualaikum Perkenalkan, saya Silviana Di video kali ini, saya akan membahas materi mengenai volume dan luas permukaan bola Apa itu bola, rumus-rumusnya, dan bagaimana cara menghitungnya Di video kali ini, kita akan membahasnya Oke, langsung saja, selamat menyaksikan dan selamat belajar Kali ini yang kita akan bahas adalah mengenai bola Untuk mengukur luas permukaan dan volume bola Pertama-tama kita harus memahami bentuk bola terlebih dahulu Bola adalah bangun ruang sisi lengkung yang terbentuk dari tak berhingga lingkaran Yang berjari-jari sama dan berpusat di titik yang sama Bola termasuk ke dalam bangun ruang sisi yang memiliki satu sisi Kita bisa menemukan banyak benda berbentuk bola di sekitar kita seperti bola sepak, buah semangka dan kelereng Menariknya, volume di sini dapat diukur sebagai empat kali volume kerucut yang memiliki jari-jari alas dan tinggi yang sama dengan jari-jari bola. Karena itu, kita dapat mengukurnya dengan rumus berikut. Rumus volume bola sama dengan empat kali volume kerucut. Itu artinya, volume bola sama dengan empat dikali satu 3 dikali pi dikali r pangkat 2 dikali t. Sehingga menjadi 4 per 3 dikali pi dikali R pangkat 3. Nah, mengapa jari-jarinya menjadi pangkat 3 ya? Nah, itu karena tinggi kerucut sama dengan jari-jari. Sedangkan luas permukaan bola sama dengan 4 kali luas lingkaran yang berjari-jari sama dengan jari-jari bola. Dalam matematika, kita dapat merumuskannya sebagai berikut luas permukaan bola sama dengan 4 dikali P dikali R pangkat 2. Dengan P sama dengan 3,14 atau 22 7. Dengan R adalah radius atau jari-jari. Untuk lebih memahaminya, yuk mari kita coba kerjakan contoh soal-soal berikut. Contoh soal volume bola. Diketahui, sebuah bola memiliki jari-jari 5,6 cm. Tentukan volume bola tersebut untuk menjawabnya. Yang pertama, kita harus memasukkan rumus volume bola terlebih dahulu, ya. Rumus volume bola sama dengan 4-3 dikali kali, p dikali r pangkat 3. Sama dengan 4/3 dikali 22/7 dikali 5,6 dikali 5,6 dikali 5,6 hasilnya menjadi 735,92 cm3 sehingga jadi hasil dari volume bola dengan jari-jari 5,6 cm adalah 735,92 cm3 soal berikutnya Mencari luas permukaan bola dengan soal tentukan luas permukaan bola dengan jari-jari 14 cm. Jawabannya, yang pertama kita masukkan rumus luas permukaan bola terlebih dahulu ya. Luas permukaan bola sama dengan 4 dikali pi dikali r pangkat tua sama dengan 4 dikali 22 per 7 dikali 14 dikali 14 sama dengan 4 dikali 44 dikali 14 sama dengan 2464 cm persegi Sehingga jawabannya untuk mengetahui jari-jari bola dengan jari-jari 14 cm adalah 2464 cm persegi Sekian video pembelajaran kali ini Jika suka pada video ini boleh like dan komen di bawah ini atau jika ingin request video pembelajaran yang lain, boleh banget silahkan komen di kolom komentar di bawah ini. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye, Assalamualaikum.